Halo guys, kita mau belah semangka. Lap kamu. Tidur. Tidur. Tidur. Papa. Tidur. Tidur di atas semangka yang merah dan perca. Jadi kita mengasih tahu tutorial cara belah semangka. Papa tanda-tanda semangka yang sudah tua yaitu ini ada kuning-kuning kulitnya sudah menguning bagian kemudian bagian tangkainya itu sudah tua tuh kayak gini tangkainya tuh mengering apa nih terus dibuka kulitnya ini garis-garisnya sudah agak lebar-lebar ah. kalau diketuk bunyinya Setelah <tuk> <tuk> <tuk> ciri-ciri manis dan merah kalau percaya ayo kita coba belah kita kecil terus kita katak katak ini nyapa doang ya wah merah enak nyam sekarang kita bela bela wow Tapi <tuk> dia makannya. Dah. Dah. Ya Allah. Tapi ya, okay. dia makannya. <tuk> Me la taktik ak Lại <laughs> xem I'm the I came in like the wind.